Ada info spesial banget dibuat kita semua para fans dari Bang Ariel Pak sahabat, ya Di akun Instagram pribadinya Bang Aril menginfokan bahwa jangan sampai lupa sore hari ini Menyaksikan acara Poles Kepo in Lesti di video.com para yang akan tayang jam 5 sore nanti Dalam sebuah postingan tersebut ada kalimat caption yang dituliskan Disitu mengatakan Bismillah sama seperti manusia pada umumnya Dede juga kesel kok kalau dengar orang-orang ngegibahin itu tuh sahabat ya pasti seru banget tentunya jangan sampai lupa saksikan di acara Poleske Poinless di Pantengin terus sahabat ya hanya di video.com jam 5 sore hari ini dan untuk berikutnya, para sahabat ada info spesial juga dari Bu Harsiwi Ahmad. Tentunya kita lihat aja di akun pribadinya. Bu Harsiwi menginfokan bahwa 10 hari lagi kita akan menyaksikan acara lamaran, sahabat ya, lamaran spesial banget. Tentunya Lesti dan Rizky bilar hari Minggu, tanggal 13 Juni. Hanya di Indosiar Live, para sahabat, ya, tentunya kita jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai terlewatkan momen-momen spesial yang akan diberikan oleh pasangan idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga, tentunya Bu Harsiwi menginfokan lewat caption juga, para sahabat, ya. Di situ dikatakan, 10 hari menjelang lamaran pasangan terbucin yang selalu bikin kita ikutan baper, Leslar alias Lesti, atau Lesti Kejora dan Kakak Bilar Rizky Bilar, pasal ya? Seperti yang sahabat sudah ketahui, yaitu tanggal 13 Juni, nanti mereka akan menyelangsungkan lamaran momen spesial ini akan disiarkan langsung eksklusif. Tentunya hanya di Indosiar dan video.com, pasal ya? Kita jangan sampai ketinggalan, tetap menunggu momen-momen bahagia, tentunya pasal ya, dan terus pantengin kabar dan info selanjutnya. Dan berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah kabar spesial yang pada tentunya ini kabarnya langsung dari Icen, sahabatnya sahabat terdekat Lesti Gejora menginfokan juga tentunya pernikahan Lesti dan Rizky Billar sudah mencapai 99%. Ini tandanya sudah rampung semua para sahabat ya tinggal kita Menyaksikan aja kabar dan momen-momen bahagia tersebut nanti hari Minggu, persahabatnya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan untuk acara lamaran Les Tidak Rizky Bilar. Keunggahan berikutnya, bersahabat kita lihat juga di sini ada sebuah postingan yang mana kita mendapatkan bocoran kembali dari Rara Lida, persahabat ya, yang mana ternyata dari wawancara tentunya Rara Lida menyampaikan. Tentunya Rara akan siap menjadi bridesmaid match ya di acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Ini kejutan bersahabat ya Alhamdulillah kita sudah mendapatkan bocoran langsung dari Rara Lida Tentunya mudah-mudahan acara nanti diberikan kelancaran dan tentunya kesuksesan Amin Ya Robbal Alamin Posingan tersebut telah di post kembali oleh Haikun Instagram Lesti Bilar Galeri Underscore Sebuah kalimat caption juga dituliskan Satu orang bridge sudah terungkap Duh jadi penasaran siapa aja yang akan menjadi bridge selanjutnya Dari awal udah yakin banget sih Rara pasti ditunjuk soalnya Udah dianggap kayak anak dan adik kandung sendiri oleh bapak dan dedek Lesti Terjawab para ya. Mudah-mudahan lancar dan bismillah semoga kita semua selalu mendapatkan kabar-kabar bahagia dan kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali komentar dan dibanjiri respon oleh para fans. Salah satunya ada komentar dari akun bosan yang berkomentar. Nunggu tanggal 13 aja lama banget gimana nunggu akad. Waduh rasa banget gitu banget semakin penasaran dan semakin dibuat. Tentunya traveling persahabat ya doakan yang terbaik saja mudah-mudahan acara nanti diberikan kelancaran Dan berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah kabar yang tentunya membuat kita semakin bahagia Tentunya akan segera di up saja persahabat ya video di channel youtubenya dari babang viral Persahabat ya kita melihat ya serja aja sudah merinding dan bahagia baper persahabat ya kita lihat di situ tentunya Lesti dan Rizky Billar menunjukkan kemesraan dan tentunya kedekatannya persahabat ya membuat kita semakin bangga dan bahagia. Silahkan panenin terus channel youtube nya Babang Ferro Bramasta para sahabat yang akan saja vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan kejutan dan kabar baik selanjutnya persahabat ya doakan yang terbaik untuk acara pernikahan dari idola kesayangan kita. Mungkin itu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Wang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.